vlog jadi video kali ini tuh ini hari minggu minggu pagi jam 8 gak sun mori sih Padahal tadi niatnya mau sun mori cuma ya motor si lagi ngambek ada problem dikit lah di bagian gigi starternya jadi gigi starternya ini bunyi Mulai kemarin sih baru kemarin bunyi. Jadi sekarang mau dibenerin dulu. Mau dibongkar dulu dicek gigi starternya longgar atau gimana enggak tahu. Jadi ini mau dicek dulu, mau dibawa ke bengkel. Mau dibongkar dulu. Eh, jajan lagi, jajan lagi. <laughs> jadi sebenarnya motor masih bisa nyala ini masih nyala buji enggak bukan di bagian mesin maksudnya bunyi ibu suara mesin juga masih halus nih cuma dia rada berisik kalau pasti starter kalau pas kita starter tangan dia rada berisik apa rada berisik suaranya kayak ada bunyi kayak gitu kan jadi ini mau, mau dibongkar dulu mau dicek apa gigi starternya longgar atau gimana enggak tahu. Ya kalau emang harus ganti gigi starter ya paling gear starter, gigi starter. <laughs> ya kalau emang harus ganti gear starter ya paling pakai punya Fiction Old R15, 15 v 3 MX King itu sama semua. Tapi katanya sih bagusan pakai punya Fiction Old. Jadi ini nanti mau dibongkar dulu terus dicari gear starternya kalau emang gir staternya harus ganti cari paling pakai punya fictional. out ah, kamu mau ktm belum minum tapi Yogyaya belum buka bongkar bongkar jika kalau ganti gear starter mah di blok kiri enggak sampai bongkar full mesin sih. hanya-hanya orang mau San Mori kamu minta jajan emang gak mau diajak San Mori kayaknya kayak motor nih mah ini busi, bunyi mesin mah normal gak ada suara kasar gak ada apa cuma kalau pas di starter doang ada bunyi kayak, krk, kayak. di bagian gear starter kayaknya ya moga-moga aja gak apa-apa gear starternya paling longgar atau apalah soalnya dia suka Gimana ya kata ka, katanya sih denger-dengar sih nonton YouTube itu ada yang kasus-kasus yang sama kayak gini. Itu tuh karena settingan juken. Jadi pas di starter dia suka tiba-tiba mati terus ada tendangan balikan. Ah biasanya gara-gara itu jadi bunyi ketek gitu. Sun mori naon bunyi kayak gini. nggak mau diajak san mori motor. Bongkar, itu orang tadi tuh udah bilang ke Tukimin, nah, "Tuh orang bongkar di sini, fotoin apa yang kena gear starter itu, itu, itu. nanti dicari, kayak ada gear starter cabutan biasanya." Ya, tapi kan mending dapat yang cabutan, kalau ada yang cabutan, ada. ada apa nama bengkel atau apa? oh jat tay Oh ya ya ya tapi masih bagus kaya yang kayak ya. gitu masih bagus kaya yang kayak gitu Hai mau pakai punya fiction out bagus sama Jumare bedanya ada. kalau punya yang VVA dia girnya nyambung kalau fashion old ada ada jarak di tengahnya dijarakin, di tapi sama. Nanti lanjut lagi kalau udah dibongkar. Kalinya masih berwarna. Unboxing dulu nih. Unbox Ompong, guys, kelihatan gitu. Ya? Terang juga kok. Keren motor kencang. Jiar bisa kayak gini, gara-gara setingkat -set -set juken. Ketangan balik. Ompong, guys, kayak gigi. Tapi yang gedenya aman. Aman gedenya. Yang dinamo? Soalnya lihat di YouTube, dia eh? kemakan sampai di apa dinamo? Sini, namanya lama. apa? Apa buka? Aman. Ini itu kelihatan bisa. Berarti yang kecil yang, Ah, kalau yang Vision Old dia di sini ada ini. Oh, ada celahnya. Celahnya. Jadi giginya sama. Giginya sama. Hmm. Yang ini 15 fitri dia ganti pakai Vision Old Tapi satu set dia ngambilnya set oh, satu sama set yang Ya, itu beda berarti. Beda gigi ininya. Giginya beda. Biasanya kayak itu berapa mata ini? Ya tapi nah, kok ada satu set mobil. Oke, Pak, ada satu sih. mobil. Oke, Pak, ada satu set mobil. Oke, Pak, ada satu set mobil. yang Pak, ada satu set mobil. ada ya motor cari yang baru. Kita pakai motor MX, motornya komeng. Ini motor tarikannya enak pisan, cok. Ari kisan bawahnya, jangan main-main sama motor komeng kayak gini. Kalau di bore up, uh, nangis kejarnya deh. Nah, viral kan motornya kayak gini, MX kayak gini. Ada tank di Jogja, daerah Jogja yang di pacu, tarikan sama R15, terus GSX. Pokoknya lawannya firing semua, terus dia startnya paling belakang. Jupiter MX teh paling belakang startnya. Yang lawannya teh paling depan semua. Pas ngejar anjir, ngelewatin tuh kayak ngelewatin naunya kayak ngelewatin sepeda anjir. Jadi motor lain itu dibikin kayak sepeda, ya. Emang gila sih. Motor komeng kayak gini kalau di bor apa larinya teh? Seber malah lewat. Sama motor ini juga. Ini juga mah udah udah udah nggak standar. Cuma knalpotnya masih cuma pakai yang bobokan, nggak pakai racing. Nanya berisik pisan kalau pakai yang racing mah. Ah kebiasaan pakai motor cukil. I lubang nancing helm, helm aja Ini kan giginya ke depan semua kan. Gigi satu empat sampai empat ke depan semua. Eh kebiasaan pakai motor cungkil malah di cungkil ke belakang gua. Jatayu, jantayu, Jatayu itu daerah. Oh, lewat, lewat mananya jantayu deh. Lewat itu, oh, oh, benar. Narik tarikan bawahnya, teh. Hei, narik pisan. Cuma yang bawahnya, badannya berat, jadi kasihan motor. Bobotnya nambah, berat dosa, berat badan anjing. Kasihan motornya, teh. step enak ini posisi dudungnya Yang dilawan gimana ya? Eh, kalau WR tuh bukan pakai mesin R15, tapi pa pakai mesin MX, MX kayak MX New gitu, MX Old jadinya bukan MX apa WR155 jadi WR135 WR135R bukan WR155R anjir jadi bukan dibilang fiction modif lagi tapi MX MX modif bukan fiction skin epic tapi MX skin epic wah ada polisi cowok ada polisi ada polisi kurang gak mau kena tilam. ada yang kena tilang plat F memang kalau di daerah Bandung mah kalau tilang gitu mah sasaran utamanya plat luar jadi kalau pakai plat luar di Bandung hati-hati kalau lihat polisi mending putar kanan aja karena pasti jadi sasaran tilang kalau plat luar di Bandung mah. mobil apa ini? Oh ini mah Honda Brio skin legend anjing. Honda Brio tapi pakai skin legend eh dan emang modifnya modif Honda Brio kayak gini di mana sih? Cobang! Canda Honda Brio. Bang <laughs> <tik> bener ya? Bawa motor kencang, tuh bawahnya pengen kencang terus. Jatai, daerah Jatai Jadi itu tempatnya tuh kayak Tempat jual-jual ini ya. Kayak part-part cabutan kayak gitu Motor, mobil juga ada Eh lewat sini deh, salah Ayo Yo, kan. Eh akhirnya nemu juga Gear starter Cabutan dari Fiction Old soalnya udah susah sih nyari punya Vision Old. Kebanyakan tuh punya R15, Vision New. Nah, dia rada beda dikit kalau di Vision Old, yang punya Vision Old. Nanti diliatin lah kalau udah di bengkel. Bedanya kalau yang Vision Old dia ada jarak jarak apa? Ada gap jarak pemisahnya, ada pemisahnya dari Gear kalau R lima semuanya langsung nyambung, tapi katanya mah denger-denger mah. Fiction all spare partnya tahan awet gitulah, lah, bandel isinya. Banyak kuat ya, coba aja dulu. Siapa tahu bener ya? Kan sekarang kita lanjut ke bengkel, wis ah kebiasaan motor cungkil co, anjing jadi ini dia yang kanan ini Fiction All, yang kiri yang ini ORI ori WR. jadi yang ini Fiction All yang ini ori WR. jadi dari warnanya gue beda ya dari warnanya beda Kayaknya itu lebih keras, sih, kayaknya Fiction ke Alt ini Yang lainnya, ya, ya, ya. lebih hitam orang Ini hitamnya lebih keras biasanya Ini ya, mah kayak lokal Nah, ya. nah Ini percayanya mengakarnya kurang Kurang keras, kayaknya ini dibakarnya kurang Kalau mah kalau kelihatan hitam Lebih keras Ini ya. warnanya beda nah, Ini lebih hitam Yang Fiction Alt Yang Fiction out lebih hitam Ini mah. Lebih kayak apa ya lebih rapi warnanya, oh. lebih hitam, pixelan, lebih hitam campurannya kayaknya oh. ini lebih sedikit, sebagian ini kayaknya lebih banyak campurannya, apa kayak lokalan yang kayak <laughs> Padahal mah ori juga, ya, padahal orian, ini lebih hitam. Coba tes dulu pak Sam, ukuran gini yang sama. Gak ya mau aman kan? Gak ya ya mau aman jadi ya. dicabut dong Cabut dulu lah Ini dia patahannya guys Patahan gigi starternya Jadi patahannya langsung ke penampungan oli co. Untung nggak naik ke mesin dia udah ganti gear starter pakai fiction Old Ya mau gajah lebih kuat banget Terus udah udah susah juga sih kalau gear starter fictional Old Tadi nyari-nyari di online juga nggak ada Adanya R15 semua fiction Old nggak ada Jadi nyari cabutan tadi Dapet Rp 150 ribu pasang. nggak ada ikan itu belum dipasang. iya balik balik balik balik balik. udah beres pasang gir starter sekarang balik ngedit video yang kemarin yang nyoret nyorite, nyorite kemarin <SILENCIO> hey, nyangkut <SILENCIO> eh, bang emang <Okay>. non <SILENCIO> uh, uh, uh Balik, balik, balik Oke Aduh bentar, di buff Jadi sekian dulu video untuk hari ini Video ganti gear starter Ditunggu konten selanjutnya Oke See you next video.